ya selamat datang kembali di channel saya multi tier bike kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video dari Huni Bike Park ini adalah kisi kisi atau preview dari track Huni Bike Park yang akan dilaksanakan balap pada tanggal 24 sampai 25 September 2020 untuk video kali ini sekarang ada di Track paling kanan, SS berapanya saya juga belum tahu. Yang jelas di sini banyak pedaling, kemudian banyak negatifnya, berbember, lalu hmm, berdalingnya juga nggak rata Jadi kalau ya, misalkan hmm, pakai hotel bakal susah sekali di sini. Belok-beloknya juga sedikit sekali berm, ya. Jadi harus hati-hati. Terlebih lagi kalau tracknya basah, bakal Licin di sekitar <sukur> depan, nanti kurang nikmat sih di sini ya. <sukur> tapi kalau mau belah nanti ya harus ke kuat sih. <sukur> Yang di dalam petutan ini relatif sangat rimbun ya. Jadi, kalau misalkan pagi hari atau sore hari itu cahaya masuk ke sini bakal susah. dari sini lurus cukup nge-flow ya kesananya dan hati-hati saja -hati -hati. nah, disini relatif licin kalau misalkan ada basah. jadi jangan sampai ke ya teman-teman nah setelah beberapa section yang agak low di sini nanti ada berem yang meliuk-liuk es yang setelah berem itu akan ada turunan agak high speed melewati jembatan lagi lalu masuk ke lorong yang sebelah kanan salah satu dari dua lorong ikonik yang ada di ini kalau lagi basah super licin Nah, ujung dari trek sebelah kanan ini ada di daerah bambu-bambu Yang merupakan titik pertemuan dari beberapa SS Wah masih Untuk finishnya di mana, saya juga belum tahu ya Nanti kita update pokoknya Nah, untuk trek yang kedua dari kanan ini relatif banyak lompatannya ya Dan juga karakternya birumnya ini lumayan besar-besar Nah di sini ada lomba-lomba yang lompatnya berurutan sebanyak mungkin tiga kali, lalu diteruskan dengan berem yang lumayan besar. Hati-hati di sini lumayan licin kalau ada saat basah. Ini beremnya lumayan besar, terus depan ada table top yang lumayan agresif di sini hati-hati saja supaya tidak nose down atau nose heavy di sini masih diteruskan dengan uh, tabletop beberapa lalu menuju ke kiri barem-barem yang sangat patah baremnya di sini meliuk-liuk ya untuk kecepatannya ini Uh, sangat pelan, dan juga teman-teman harus dituntut lincah disini, di sini, di barunya. Hey. Lalu dilanjutkan menuju ke arah ruang terbuka di sebelah sana, yang merupakan terusan dari uh, Tabletop pencakar Langit. Nah, di sini agak high speed. Kalau ini kering banget licin, tapi agak basah sedikit ideal ini gripnya bisa maksimal. Di sini selain remnya lumayan agak besar, tapi agak curam, jadi uh, memang harus uh, los proper tekniknya. Nah, di sini tempatnya curam. Kemudian di sini high speed menuju ke daerah bambu yang merupakan titik pertemuan di antara beberapa track. Nah di sini tempatnya. Cek cek cek. Nah untuk drop besar ini tidak dipakai nantinya. Kita lewat sebelah kanan tadi. Ini lanjut terus. Lalu ada step up yang ada gapnya itu juga sepertinya nggak akan dipakai. Ini seharusnya masih bisa pedaling ya Ya kalau belum capek Lalu di depan ada belokan ke kanan yang agak curam Nah setelah dua lumba-lumba ini Ini high speed menuju dua tabletop besar Tetapi dua tabletop besarnya itu tidak akan dipakai Kita hanya melewati mungkin di sebelah sisi kirinya ya Nah ini di skip, lalu table top terakhir di sebelah sana juga di skip, nah lewat jalan sebelah kiri yang itu Lalu di depan sepertinya finish di daerah ini, nah itu tandanya finish Dan berhenti di sekitar lapangan volley atau badminton -nya. Lalu untuk trek yang selanjutnya adalah kedua dari kiri atau ketiga dari kanan. Di sini karakternya patah-patah uh, belokannya, kemudian beberapa yang negatif. Kemudian sama banyak pedaling juga. Jalannya sempit, uh, banyak pohon. Lalu daun-daunnya itu yang bikin licin. Untuk disini menurut saya sepeda dengan panjang total yang lebih pendek itu akan sangat membantu ya Atau jika ada yang masih pakai 26 mungkin di disini akan lebih menguntungkan dibanding Pohonan pakai 29 Hati-hati saja yang punya handlebar yang agak lebar itu bisa berisiko tersangkut di antara Pohonan Jadi untuk uh, handlebar yang relatif pendek itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian di section ini juga ada lorong ikonik yang di sebelah kiri. Kalau tadi lorongnya ada di sebelah kanan, track paling kanan. Nah sekarang ini ada juga lorong ikonik yang sangat apa ya berkelok-kelok dan juga itu relatif curam ya kalau aslinya. nah ini sudah mau mulai masuk ke arah lorong itu sudah mulai kelihatan lorongnya di sini harus hati-hati kenapa? karena misalkan jatuh bisa langsung membentur ke dinding lorong dinding lorongnya juga bervariasi ada yang full tanah ada juga yang sudah kelihatan batu-batuannya ada juga yang masih ada ranting baremnya bisa dinaikin ya dalam artian bisa memanfaatkan barem untuk belok-beloknya Lumayan capek di sebelah sini, jadi kaki harus apa, kuat dan juga tubuh harus lincah Untuk selesainya sendiri sama di daerah bambu-bambu Pas saat saya kesini katanya mau akan dibikin trek yang lurus ke arah sana, cuma belum jadi Lalu terakhir trek paling kiri, ini baru saja kemarin saya cobain Nah, karakternya masih sama kayak truk sebelumnya, patah-patah. Terus, uh, daunnya banyak, licin, hati-hati saja di sini. Lalu, apa ya? Karena saking rimbunnya pepohonan, jadi agak susah untuk melihat masuk di antara pepohonannya itu lewat mana. Untuk garis-garisnya ini, meskipun sudah jelas, tapi menurut saya kurang membantu karena... Rimbunnya pohonan Jadi agak ragu-ragu gitu Gimana masuknya Jadi harus benar-benar hafal di sini. Bisa dilihat sendiri ya Jadi si daun-daunannya itu um, Relatif menutupi Jalan setapak yang sudah terbentuk Kalau misalkan daun-daunannya ini Warnanya samar seperti ini Nah itu Untuk spotting jalannya agak susah di dalam kanopi hutan ini kalau misalkan sudah basah dia akan susah untuk keringnya sedangkan untuk keringnya mungkin memerlukan waktu berhari-hari jadi mungkin nanti akhir bulan bila kemungkinan hujannya banyak maka akan cenderung basahnya lama lalu di sini memasuki section high speed dimana teman-teman bisa sekencang-kencang lewat sini tapi hati-hati di depan ada belokan yang agak patah kanan dan juga berumnya minim lalu disitu juga ada negative section atau off camber ya relatif khawatir lah kalau misalkan kita keluar jalur lalu di bagian sini agak pedaling belok kanannya ini agak ya aneh lah, nggak ada berumnya hati-hati dan ini di depannya itu agak curam kiri latar terlalu kelihatan. Kemudian masuk ke daerah bambu-bambu. Nah, di sini bagian kanan itu tebingnya agak curam ya. Jadi hati-hati. Nah, ini dia yang switchback yang curam. Bisa nggak bisa ngebayangin kalau misalkan ini basah? Nah, katanya finish di sini. Cuma ah, finalnya nggak tahu. Apa yang di finish? Untuk sesempat. 3 menit. Oke, sekian dulu video ini. dari saya. Terima kasih atas waktunya. Okay, okay. Jangan lupa ya, untuk finish. subscribe buat yang belum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. bisa nih. Lucu banget, kacau oke. Okay.